Alhamdulillah. So sekarang ni uh, so ini adalah tips tip untuk uh, berjaya. Jadi uh, bagi saya ni resipi lah kalau sekiranya uh, you rasa apa yang saya uh, buat ni baik untuk you punya ni siap, saya set masa jap. Okey, sekiranya baik untuk you maka saya uh, boleh gunakan and uh, Uh, apa tu, uh, ini yang saya buat ni bukan datang daripada saya saja, saya ambil daripada resipi-resipi orang yang dah lama, eh, yang dah berjaya so first kali business plan, so you ada business plan tak so susun business plan you, so selalunya saya titik beratkan antara dengan agent, you kena ada plan, you kena ada big why kita sebut semua perkataan big why kan tapi big why tu macam mana kita nak strategize kan supaya berjaya kita kena ada business plan so uh, macam mana nak buat business plan ni uh, you need to orang kata kena apa tu? Uh, uh, kena ada beberapa segmen yang you kena lakukan so uh, kita akan buatlah benda ni kita saya rasa kita ada buat dekat-dekat Akademi Althana kan uh, so kalau sekiranya perlu perincian tengok pada Akademi Althana ataupun you boleh tengok video saya lah yang kedua ialah Um, you kena decide berapa jam, so you dah tahu dah berapa you punya uh, business plan uh, you punya nak dapat so basically bila you dah tahu berapa yang you nak dapat dan you kena decide berapa jam you nak kerja uh, so benda ni kena kena kena set awal-awal eh, kalau sekiranya you full time, paling tidak you kena ada 50 jam tapi kalau you part time, paling tidak you kena ada 20 jam so you kena set dulu berapa jam yang you nak kerja eh? uh, sebab apa-apa uh, pun you kena discuss dulu dengan you punya team leader team, uh, team manager dengan coach sebab saya macam saya saya akan tahu sama ada uh, uh, apa tu, penggunaan masa you boleh berkesan ataupun tidak lah eh. ini berdasarkan kepada pengalaman saya je eh. saya, dan leader-leader uh, dia ada uh, team manager dia pun ada pengalaman yang boleh membantu you yang ketiga ialah you kena tengok rutin hari ini Okay, seterusnya, you kena tengok rutin harian you. Rutin harian you adalah Align dengan apa business plan yang you dah buat Okay You dah tahu apa jam you nak buat so you kena check And they tak boleh macam Orang um, um, kata sambil lalu Dia kena urus Orang yang ada rutin ialah orang yang ada cita-cita Orang yang tak ada cita-cita dia selalunya tak ada rutin okay? Apa yang membezakan cita-cita dengan angangan -angan ialah orang yang Orang yang ada cita-cita dia ada Dia ada dia punya plan eh plan dengan terperinci apa dia nak buat ha, macam mana bila pukul apa, apa tapi kalau sekiranya orang tu dia cuma ada keinginan tapi dia tidak ada pelaksanaan maka dia hanya uh, berangan-angan sajalah eh so practice routine you eh seterusnya ialah prospecting eh masa yang you kena spend untuk prospecting kena 80 jam eh 80% daripada masa uh, masih yang you dah tentukan. Kalau sekiranya you dah tentukan 40 jam, maka uh, dia kena paling tidak 8 darab 4 berapa? 32 kan. Jadi so, 32 jam seminggu tu kamu kena gunakan untuk prospecting. Prospecting tu apa dia? Termasuklah mencari buyer, mencari seller. Ini yang kita buatlah. Ha? Kita buat iklan dan sebagainya. Itu yang paling penting eh. Berkenaan dengan uh, administration, now uh, check loan, uh, deal SP, yang itu biarlah biarlah you bias uh, biasu yang tu buat kan kalau perlu kan uh, so jangan buat benda tu sebab you kena concentrate untuk chai buyer atau chai seller dua benda tu je you kena buat 80% uh, 20% lain ya yeah, baru la you buat benda-benda yang tadi okey yang seterusnya ialah leads okey adalah punche sales okey Leads adalah punca sales. Okay, so Apa yang dimasukkan dengan uh, leads sayalah punca sales uh, Bila kita mendapat satu leads. Leads tu so, maksudnya bila ada orang tanya nak jual ataupun nak uh, nak beli ya. So, you, kita kena follow up dengan orang tu Lebih daripada lima kali Lebih daripada lima kali Sampailah ketikanya dia kata tolong jangan call saya lagi Tetapi kena masa lah eh jangan pukul 10 you you follow up and follow upnya kena berkaitan dengan hartanah je jangan sentuh kehidupan orang <laughs> jangan sentuh orang tu punya life lifestyle ke apa <laughs> jangan kita cerita pasal hartanah je eh? kan uh, uh, ada ada satu case, uh, ada ada ada case Eh, kita pun orang kata kita pun tak suka kan kalau sekiranya pukul sepuluh orang call whatsapp dia kena langsung takde kena mengenai dengan Atana tapi dia dia tanya dia tanya benda-benda berkaitan dengan family aku semua itu tak tidak dia perlukan ok kalau you nak buat repo, you buat waktu bila you jumpa waktu siang ok <laughs> ok uh, try to cari uh, masa untuk buat uh, list ni dia kena dedicated eh List ni dia kena dedicated, dia tak boleh macam sambil-sambil macam saya kata awal-awal tadi, dia rutin, especially yang list ni sebab list ni penting, dia yang punca Okey. selanjutnya kita kena gunakan CRM, macam saya, saya guna Trello sebab saya ada macam-macam CRM yang saya pernah gunakan tapi ends up saya rasa yang paling senang untuk saya dan tim saya ialah uh, uh, Trello jadi Trello ni senang, tarik tolak, tarik tolak, eh. tak perlu nak nak tahu teknikal lebih lanjutlah eh so um uh, you gunakan CRM tapi dan kena istikamah maksudnya bila you dah start daripada awal sampai akhir sampai sampai bila-bila lah you kena buat trailer ni saya dah buat sebelum sebelum hebat ada lagi saya dah guna so um sebelum ni saya nak cuba nak guna yang lain tapi terlalu canggih dia bagusnya tak perlu apa tak perlu canggih lah eh so you gunakan uh, CRM, uh, pilih CRM dan you istirahatkan mark sebab apa you perlukan CRM ni sebab uh, dalam CRM ni you tahu macam uh, semua information berkandang dengan customer you birthday dia, anak dia punya information kalau sekiranya kita bincang uh, apa tu, lepas kita apa? Uh, kita uh, kita tengok biasa kita buat viewing kita tengok ada tiga orang anak kita list kan kita tahu anak dia berapa umur lebih kurang kan so itu sebelum kita call akan datang kita dah tahu dah ada punya uh, latar belakang lebih kurang okey seterusnya you kena cari mentor eh? tak kisahlah mentor tu sama ada di uh, macam saya saya sarankan ada dua mentor satu mentor uh, dekat apa tu uh, hartanah satu lagi mentor luar dalam bidang hartanah so bila kita ada mentor luar daripada bidang hartanah ni dia boleh bagi perspektif yang di luar daripada apa yang biasa kita buat lah kan ada benda-benda yang kadang-kadang certain angle kita tak tahu tu lah ha, jadi itu pun bagus dan yang yang hatana ni dia membantu kita untuk orang kata ha, untuk merentis jalan kita eh. sebab bila kita ada mentor kita menjimatkan masa kita 5 tahun 10 tahun sebab orang yang kita apa tu orang yang kita jumpa tu dia dah lalui dia dah rentis dia dah go through So kalau dia kata, eh kau jangan buat macam tu, buang masa. So kalau you you nak buat juga, you ada choice, you boleh buat. Tetapi, besar kemungkinannya you akan membuang masa. Sebab uh, lebih baik you ikut jalan yang dah bagus daripada you nak berantis kan. Kalau you nak berantis, you akan ambil masa banyak. And by the time you sampai tempat yang you nak lakukan lakukan tu, you dah terlalu penat. So better ambil jalan yang orang tunjuk lah. Ha? So tahu siapa pelanggan you, uh, ini the next one so kalau you nak berjaya, you kena tahu pelanggan you so you tak boleh main uh, taram you mesti kena tahu uh, siapakah jenis pelanggan yang you nak target sebab tu dia panggil market segment kan so market segmentation ada jadi you nak buat apa, you, kalau sekiranya you nak buat tanah lebihkan pada tanah, sebab orang yang beli tanah dengan orang beli rumah segment dia different kalau sekiranya you nak buat shoplot seg segmennya different okay. so kalau sekiranya uh, saya nak ambil peluang lah, kat sini kalau you guys dekat sini ada uh, kalau you guys ada uh, shop shoplot yang uh, 10 pintu serentak eh, 10 pintu ataupun 5 pintu you, you beritahu dengan saya lah sebab kita ada pelanggan yang nak buat uh, apa tu yang nak shoplot lima pintu ke atas okey and dia tak kesalah kat mana dia dekat dekat apa luar daripada kl pun okey satu banner branding eh so basically you kena banner branding you untuk kawasan you okey kalau sekiranya you uh, ada apa tu uh, tak tahu cara nak nak nak, nak apa tu nak uh, buat dia punya branding So, you boleh tanya dengan The Coaches ataupun tanya dengan saya apa yang you perlu lakukan untuk banner branding you, okay. The next one is banner, banner dan gunakan SOI. So, basically uh, you kena buat apa tu gunakan SOI you uh, Banner SOI you dan you kena gunakan SOI you. So, apa yang dimasukkan dengan banner tu ialah you kena ramaikan SOI dan uh, nak nak gunakan tu maksudnya you kena sentiasa hubungi dia orang sebab gunakan uh, orang yang kenal kita tu untuk kejayaan kita kan so benda ni akan bagi kita shortcut rather dan kita buat new customer, new customer, new customer penat benda tu kan So itu saja kot, oh ya yeah, last sekali budget budget iklan, last sekali kan ada dua lagi budget iklan eh, budget iklan you so kalau sekiranya you target nak dapat RM6,000, paling tidak you card ada 600 you gunakan untuk uh, expenses you, termasuklah iklan jadi uh, selalunya duit minyak uh, satu bulan katakan 600 so you tambah kalau you nak uh, apa tu uh, kalau you nak RM10,000 dan 400 beza tu mesti iklan tapi uh, duit minyak RM600 tu banyak <laughs> depend on berapa banyak yang you buat lah eh. tapi basically you kena ada 10% gunakan untuk expenses dan lebih 5% ada untuk iklan okey lebih 5% untuk iklan tapi jangan sampai lebih 10% untuk iklan ataupun expenses itu tak bagus dia ada dia punya limit dia okey kalau sekiranya you buat lebih daripada 10% iklan tu tak sangkut dan you kena jumpa minta bantuan daripada coaches dan manager okey value add kepada umum so you uh, you you decide apa yang you nak bagi pada Uh, uh, pada uh, orang ramai so bila kita add value pada orang then orang akan value kita juga so daripada situ kita akan uh, dapat uh, pendapatan yang lebih tinggi lah eh. so itu adalah sharing saya kalau sekiranya you ada soalan nak tanya boleh boleh tanya saya nombor telefon saya ada kat situ dan uh, insya Allah kita jumpa lagi di masa masakan